bisa masuk bos. Kamera sini bisa masuk lagi error rusak lah oh, no. Apa mani Prajuan maning, ya maning bos. Lah ya kayak nang kayak usen nang. Prajuan maning bos. Di channel Fajar Duper. Saya hab channel Fajar Duper. bosku, sore hari ini kita lagi ada di lokasi tambak bosku Lokasinya ini eh, tambak, desa Ambulu, blok kali Cebru atau sungai Cebru bosku Nah itu di belakang saya Mas Iskandar, pemancing kepiting dari desa tetangga bos, desa Mulyasari kecamatan Losari Mudah-mudahan nanti Mas Iskandar memancing kepitingnya bisa memperoleh hasil bosku kita lihat aja seguit apa bosku ini bos dapatnya tadi tuh, dapat rajungan Wei apa maning? rajungan mana? tuh rajungan, oh, rajungan ngendok malu rajungannya besar-besar dulu rajungan tambak nggak begitu banyak bos tapi sekarang rajungan udah pada masuk ke tambak mungkin di lautnya itu di kuber-kuber balah di jaring apa di apa jadi atau makanan di lautnya berkurang jadi pada lari ke sungai-sungai dan mati Tadi dapat udah dapat berapa ekor tadi? Itu tadi dapat empat rajungan semua. Ya kalau sekitar satunya bobotnya ada yang satu setengah, ada yang satu on, ada yang dua on lah. Kalau dijual satu kilonya berapa? Ada yang seratus, ada yang sembilan puluh lima. Tergantung ukuran rajungannya. Ya, ya. Kalau rajungannya besar kemungkinan harganya lebih mahal lagi ya. Iya. Kemungkinan kali ini. Ini berangkat mulai kapan jam berapa? Jam tadi? berangkat tadi habis eh, sholat Jumat. Jumat. Nanti iya. pulangnya, kira-kira sebelasan -kira atau jam dua jam dua malam. Iya, itu kira-kira uh, setiap kali mancing uh, kepiting kayak gini, itu berapa dapat penghasilannya? Tuh, penghasilannya iya, lumayan sih. Kadang dapat 70, ada yang dapat 100 ada yang dapat dua ratus, yang, ada yang lebih. Kadang, -kadang. Tergantung rezekinya ya. Iya. Kalau rezekinya lagi bagus, tentunya iya. pendapatnya lebih sebenarnya banyak lagi. lagi. Untuk umpannya, umpan pancingnya pakai umpan apa? Ikan wais dari laut. Terus sekilonya ikannya berapa per kilo? Kalau satu kilo yang itu 6.000. Ya kalau yang kecil sedikit lagi ada yang 5.000. Ada yang ternyata gandeng orangnya juga yang jualnya. Terus sekali berangkat mancing itu menghabiskan umpan ikan berapa kilo? Itu satu kilo untuk pancing tuh lima biji sampai pulang sampai jam 12 malam iya kalau kadang ada sampingannya sih ada lebihannya dikasih tiga atau empat atau lima lah kalau karena itu kadang pancing ada yang habis gitu jadi minimal satu kilo lah iya, 1. kalau pergi mancing iya. bawa umpannya tuh satu kilo. kilo ini lokasinya uh, tampak di lokasi mana ini mas ini standar? kali Cibru Kali Cebruk. Iya. Kenapa Mas Iskandar mancingnya di Kali Cebruk di Desa Ambul kenapa? Kalau di sini banyak itu tambak-tambaknya jadi bisa cari, cari tempat yang spot yang bagus. Oke. Okay. Nah, ini soalnya Mas Iskandar barangkali ada teman-teman uh, subscriber menonton itu lokasinya di mana Mas? Kalau sudah diberi kan nanti sudah jelas yang yeah. nontonnya. Nah, ini Bos, tadi Mas Iskandar Uh, dapatnya bos, ini Mas Inder Iskandar uh, baru berangkat bosku sudah dapat rajungan empat ekor kalau nggak salah kita lihat aja lah, bosku rajungan. cemplungan ke air supaya rajungan tetap hidup biar uh, daya jualnya atau harga jualnya telah lumayan kalau rajungannya mati harga jualnya itu turun jadi akalnya masih iskandar rajungannya agar tetap hidup ya seperti ini bos dimasukkan ke waring lalu dicembungan ke laut eh ke laut ke tambak nih rajungannya ukurannya besar besar bos. rajungannya itu satu nih lagi besar lagi bos semua ini nyangkut tuh ya. dua, plus. tuh, tuh biar pemirsa tahu, dua, tuh tiga, tuh sampai masuk, akhirnya rela mengeluarkan hasil yang sudah dimasukkan ke waring. Nah, ini bos. Ini baru berangkat nih. Berangkat tadi habis sholat Jumatan. Oke, Bosku. Tadi kita sudah melihat masih standar dan sudah mengikuti masih Iskandar, ke Mancing kepiting, Bos. Dan alhamdulillah eh, tadi juga masih Iskandar. Uh, dapat uh, rajungan, bosku. Rajungannya besar-besar, bosku. Dan sekarang, saya mau pulang, bosku, karena waktunya yang tidak memungkinkan, bosku. Ini waktunya uh, bulan Ramadan lah. Jadi, kita sampai di sini, bosku. Pokoknya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton videonya sampai selesai. Pengen, bosku, kita mau pulang, bosku, karena sudah sore, bosku.